Kita lanjut makan gabin cantik teman-teman. Oke ini teman saya saya tabung itu mas seribuan Oke lanjut kita makan gabin cantik kita nih ya teman-teman. Pembangkang -teman. itu namanya. Silakan bismillahirrahmanirrahim Ini kalian pernah nggak makan gabing cantik? Hmm. Rasanya tuh aku original plus gula kalau Milo gilo, gilo. Kalau bayi gini enak, dia. Hmm. Kalian waktu itu makan apa sih? Hmm? kayak lebih halus, nah lagi halus buan makan apa gerang? Nasi betir, ya, nasi ini makanan keluh, waktu ini gak lebih cantik. Ini teksturnya lembut, enak. Bercadik lembut, bercadik lembut, dilat, ya. oh, <hahaha. <hahaha. Kau pinjam dong, semua selesai. <hati> Bismillah iya yeah. <laughs> mantep menu. Menu. menu guys guys coba satu? udah udah kita coba ya. ya. karena aku, aku tadi udah urusnya aku jadi ya Original, ditabur Milo. Ayo. Tidak mantap, tapi agak beresang. <susuk> Rasa susunya mantap. Mas susu om? Susu? Original susu? Susu bang? Kita bisa suka original. Plus ini gula hmm. Emang prokamedit bareng pokok makan ya? Hmm. Gawin cantik, gawin cantik Bisa hmm. buat ganjalku buat tengah malam. Tengah balonku enak sambil santai Kota teras ya, sambil kicauan buruk Gampang banget, teman temen makan sambil aku habis disatu enak kalo ada bu enak enak apalagi makannya kalau sambil tidur hmm? <tuk> ngiler nih <tuk> mau ga tambah? <tuk> gua mau tambah nih Mau banyak ada boleh ini ada <tuk> oke ini luar biasa hmm ini airnya aduan juga ada dong. pasti berapa? porsi ini luar biasa ini jambin cantik jambin cantik tapi berandam. tapi berandang tapi berandang tari daun itu cantik jambin cantik cantik Anjay, kalau ada makanan di meja ya. tak pernah untuk makan. Kamu nambah lagi satu, kita bagi dua. Oh, nampil, nampil. Nampil sendiri, Spal -spal Ayo, sendiri aja. Kamu mau nggak? Kamu mau? Mas parah itu kawan dua. Ini nambah lagi. Karena lapar kayaknya enak jadi mau nambah kayaknya Pengen enak Namuk, anjay oh, masih mantap eh. bisa jadi uh ayo uh jadi bubur guys gila apa? bubur bubur pasti gula tabung, gula sakran gula gula ada air kan lagi ada air air sodeka hmmmm makan milo lagi guys sumber air sodeka uh, uh uh hmm, hmm. Nah, guys nasi sudah jadi bunga hmm. tak hmm. Hmm. Hmm, luar biasa ada hmm. ya. hmm. kegiatan ya makan gabis -gabis. Ya, jam wah malam hmm. Udah, kan, Bu? berapa kali udah cantik luar biasa udah, Jadi mama makan garis nantik Jadi lembut Enak deh Enak ah, Banyak betul nih guys Udah dua ya Udah habis guys Enak ya pak Enak Enak Kita pasang ya. Rasanya tuh hmm, nah, Kita kasih bubuk dulu Keringnya ini udah nyaman Apalagi? Kita buat dua Kuah ya? Hmm. Hmm. Enak ya yes. recommend buat cemilan 9 malam. Tinggal mana? Tinggal. Tinggal di kantong dia. Kantong. Cuman berapa? 800 1000 ya? Ya, Hanya Kan cantik. Sudah gembil ya. Emang full kenyangan nih. Brigat. Ah, ah. ambil podcast kita udah habis. <laughs> masih ada sembilan. udah habis. Milo. Milo. Ya, milo. milo. aku lebih. original. sih pakai gula. Kopi nya ya